lagi kompak, tangannya sambil begini ya. Sedang apa kita di sini? Sedang apa kita di sini? Baik, iya, coba perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalamualaikum was warahmatullahi wabarakatuh. Wasatiin amma ba'ad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping, guru kelas 2 dan Bapak Ibu yang lain yang mendampingi putra-putri kita kelas 2. Insyaallah sebanyak 12 Bapak Ibu guru yang menemani anak-anak semuanya kemudian selanjutnya Bapak Ibu Panitia PLK kelas 2 tepuk tangan untuk Bapak Ibu Panitia PLK kelas 2 Bapak Ibu, orang murid kelas 2 yang mendampingi Putra putri perintah dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai yang pertama Mengawali kegiatan kita dalam acara pembukaan pada hari ini, yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah. Senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah, Allah subhanahu. kemudian yang kedua, solat salam mudah-mudahan tetap kecelakaan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Coba diperhatikan anak-anak semuanya Yang ketiga Mewakili SDL Kalsar Sekolah menyampaikan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh panitia Dan Bapak Ibu wali murid kelas 2 Yang telah mensukseskan kegiatan ini Terutama kegiatan pembelajaran di luar kelas, khususnya kelas 2 Atas nama sekolah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Yang telah bersinergi dengan sekolah Yang telah mengimpahkan segala pikirannya, waktunya, tenaganya Untuk memaksimalkan kegiatan kita pada pagi hari ini Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Wali Murid kelas 2 Iya Kemudian untuk selanjutnya anak, anak semuanya Insya Allah nanti kalian berangkat ya Sampai di kampung kit Mengikuti kegiatan ini dengan bimbingan pembinaan dari Bapak Ibu Guru Pendamping dan juga Bapak Ibu Panitia dan Bapak Ibu Alimu Malimu kelas 2 Coba diperhatikan, halo, halo Yang pertama adalah jaga kesehatannya ya Ikuti petunjuk ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Ojo nandrani ya, jangan ucul sendiri, Tahan ucul? Apa uculnya? Jangan pergi sendiri, apalagi pergi sendiri yang kemana-mana, tidak boleh mengikuti kelompoknya bersama Bapak Ibu Guru, guru supaya selang selamat, paham ya? Kemudian insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memudahkan memberikan kelancaran Kesuksesan dan keselamatan kita pada kegiatan pada hari-hari ini Baik anak-anak semuanya sekali lagi kepada Bapak Ibu Panitia Wali mulut kelas 2 tentunya sekolah menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang besarnya Harapan kita mudah-mudahan dengan kegiatan pembelajaran di luar kelas ini memberikan manfaat Memberikan tambahan ilmu Dan tentunya Menjadikan anak-anak kita Menjadikan anak-anak kita Yang senantiasa Cerdas pikirannya Cerdas hatinya Dan pada akhirnya menjadi putra-putri Yang soleh-soleh Yang sukses dunia akhirat. Demikian Dalam acara kegiatan pembukaan ini Ini ada perlambu Oke okay. Baik ya, langsung aja ya Nah, setelah itu nanti anak-anak semangat -anak, Untuk bis Kelas 2A, bis 1 ya Kelas 2B, bis 2 Kelas 2C, bis 3 Kelas 2D, bis 4 Kemudian terakhir, kelas 2E itu bis 5 Nah, insya Allah nanti akan didamping oleh Bapak, Ibu, Ibu pendamping dan wali murid sesuai dengan bagian kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak semuanya, mari ya. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu ya. ayo apa? semuanya, yuk kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan lebih mudah, kelancaran dan, dan keselamatan mulai berangkat sampai dengan pulang. Dan doanya mudah-mudahan tidak hujan. Amin. Kita wali doa kita dan baca surat Al Fatihah bersama-sama. Al Fatihah. -fatiha. bersama Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adzim Dan lagi Bismillahir tawakalna ala La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adzim Do'an ya Tenggaraan Si Tuhan al-Azim Wa khawran al-Hada Wa matumna lahu mutrihina Wa inna ilha rabbina alamun qalibun Mana semangatnya Tepuk anak sholat Aku Anak sholat Rajin sholat Rajin mati Orang tua Dihormati Guru-guru Ditaati Teman-teman Disayangi Di sekolah berprestasi Cinta Islam Sampai mati Laa ilaaha illallah Muhammad rasulullah Islam Islam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama P1. Ada... <tuh> <tuh> Dari adik, adik untuk yang namanya bersama-sama tangannya boleh ditinggal dulu tangannya ditinggal ya. oke okay. kita akan dari bersama-sama adik dikali bisa ikutin gerakan kakak-kakak kakak-kakak ya kita hitung bareng-bareng ya satu tiga oke okay. Tetap di situ, ya. Ayo, Ayo, kalau mau nyabut, naik. Pilih yang bagus, yang besar. Tangan dua, tangan dua. Oke. yang udah sana. Tangan dua. Nah yang, yang kuat jiwa Tarik. nah sip halo, maju maju ini ini nah sini maju lagi maju lagi sini. Ini masih ada, ini banyak, ini ayo deo maju lagi deo, tangan dua nyabutnya ya, eh maju lagi, maju lagi sini sini, apa maju lagi, apa <gulis> ya, terus nah. tarik, iya sip, jalan ayo. Okay. Oke. oke aku mau maju sini sebelah sini sebelah sini nah ini nih ayo yang sudah jalan satu satu sini, sini. Sini. ayo jalan yang sudah lanjut jalan pakai dua tangan pakai dua tangan yuk tangan dua ayo. yuk naik sini naik sini nggak apa-apa aku mau ambil yang ini ini pilih yang besar itu Sela. Nah ini yang kuat iya ayo Eh, sudah jalan, ya eh, ini. Ayah, mana? nih okay, <laughs> uh, adi nanti <tuk tangan> kan Bisa. langsung duduk di belakang masuk jalan, jalan, jalan, kan? Ein, Ein apa Beser mbak, beser Jangan jatuh mbak Jangan jatuh, jangan jatuh Masih baju kotak yang kosong Oke okay. Ayo kotak yang kosong diisi dulu Supaya gak jatuh Ya, yeah, lanjut ya Ayo, jangan sampai kawan Kalau ketahuan kekawan di jantai Karosi akan disualifikasi Oke okay, siap Karosi mau ambil angka Apa ya 13 hai, hai, Jangan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ayo ayo ayo Ayo nah, ayo hai, ayo. hai, ayo, yang lain hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, enam, dia ya, bertahan bertahan bertahan masih berlanjut tantangan masih berlanjut mau gendong gendongan kalau kuat nggak apa-apa hati-hati tapi ya oke lanjut lanjut makam makambil angkat, tadi ditutupin semua nggak bisa lihat apa berarti. Four, five, five <Pan> <aún> <yelled> <Surham> oh ya kalau 4 5 5. Bu, aku mau coba bikin 17 17. Sudah ya. Pertahankan Ayo, jangan dibulung temannya. Temannya jangan dicubit. Bahaya. Oke, lanjut nih. Satu kotak lagi. Satu kotak lagi kalau sih mau ambil. Ada apa ya? Ada apa ya? Ah, berapa ya? Ah, berapa ya? Ah, berapa? yang belum diambil itu teman semua? Ah, angka 3! Eh, angka Rosy yang ambil angka 3! Bertahan! Bertahan! Bertahan Bertahan! bertahan, ayo, bertahan. ikan popcorn. <SILENCIO> ya, itu mau dimasukin mesinnya. <SILENCIO> Ayo. <SILENCIO> eh ngasih makannya tuh. Kita di bawah Itu loh. sebelah sini sini dulu ya jangan oke, hai, <laughs> ya, kasih makan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hati hati hai, hai, hai, hai, hai, kayaknya hai, Dia tuh gak dapet. mau ngasih ada kejutan boleh Nah, Mama Papa dan Kakak Kakak Kampus hari ini kita kedatangan adik-adik yang luar biasa nih dari SD Al Kausar. Adik-adik hari ini ke kampus sama siapa aja sih? Mama Papa, Bapak Ibu Guru, bener ya? Oke, okay. kakak mau tanya dulu Mama Papa nya di mana? Coba tunjuk dong ke Mama Papa mana? Coba tunjuk Mama Papa mana? Say hi dong ke Mama Papa. Halo Mama, halo Mama. Nah, Mama Papa hari ini adik-adik. Jadi kalau adik-adik saya sama mama sama papanya, kalo mau dong hari ini adik-adik semuanya datang ke mama papa, peluk cium mama papa selama pak I love you gitu ya, kalo dari sini boleh, kita ke barel barel ya, habis itu datang ke mama papanya, peluk cium papa satu, dua, tiga, mau dicari, mau oh, mau sama sama belajar sambil bermain di mungkin Kids Bener ya? Nah, tadi kita juga udah telurnya. Kaka-kaka sudah siapkan ada telur dinosaurus Buat tadi nanti semuanya Nah, ada hasil panjangnya juga Nanti telur dinosaurusnya bisa direndam di air Dalam waktu satu hari Nanti bisa meretas ada dinosaurusnya nah, Yang sudah dapat bisa langsung duduk Juga mohon maaf jika mungkin ada yang terbatal atau perilaku yang kurang berkenan Selama kegiatan hari ini itu semua karena kesalahan kami semata Tapi jika ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh adik-adik semua dan bapak-ibu semuanya Itu murni karena berkah Allah sebenarnya semata Dan teman-teman semua jadi kamu lihat sebuah keluarga besar yang sudah besar Say I love Terima kasih banyak Bapak Ibu dan adik-adik semuanya Sampai jumpa di lain waktu di kesempatan di Indonesia Barat Apoket Untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik sebelum meninggalkan tempat Boleh cek kembali barang-barangnya Jangan sampai ada yang tertinggal Terus buat adik-adik, stop penirin jangan sampai ada yang tertinggal juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan adik-adik semuanya Sampai jumpa